datang kembali di channel saya dan di video kali ini kita akan membahas hmm, revamp dari roblox car Racing indonesia yaitu incoming update di versi 5.5 kalau nggak salah ya oh, jadi mohon maaf ya saya udah lama nggak ada video baru karena badan agak nggak sehat nggak fit lah. ini udah ada agak mendingan oke langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya yang update terbaru ini oke okay, yang pertama ini buat kalian yang main di mobile ya itu ada penambahan tombol untuk lampu sign lampu hazard dan juga lampu utama ya ini mungkin buat kalian yang main di mobile ini sangat senang ya dengan kehadiran update ini dan user interface nya ya kita bisa kita lihat ini baru ya buat yang tahu, yang buat yang belum tahu user interface itu kayak tampilan utamanya jadi diperbarui kayak tampilan radionya, terus ada jarak serta uangnya yang kita dapat, kita udah menempuh jarak berapa lama, uangnya dan juga waktunya, ya marketplace juga dan di sini uh, ada ini nih, ada kayak how to Play, ini sepertinya kayak sedikit informasi buat yang belum pernah main game ini, jadi bagaimana cara mendapatkan kendaraan bagaimana cara mendapatkan uang dan sebagainya. Oke, okay, untuk uh, user interface dan mobile update-nya itu dulu. Dan sekarang kita berlanjut ke update kendaraan, yaitu yang pertama ya ini ada sepeda motor dari Yamaha Aerox. Uh, untuk perbandingan ukurannya dengan karakter itu R6 atau R15 ya, saya kurang tahu, kurang paham. Sebenarnya itu R15 itu segitu. Jadi itu karakternya di belakang sepeda motornya. Jadi ya mungkin sebunda karakternya itu se uh, di stang sepeda motornya ya. Sepertinya, sepertinya begitu. Oke, okay, kita lanjut. Next, hadapan lagi nih kendaraannya Oh, ini ada Mazda X8. Ini Honda Accord dari tahun 2008 sini oh ya ini beberapa kendaraan ada yang diperbarui dan ada yang di rework dan ada juga yang bener-bener baru ya jadi sebelumnya kendaraan ini belum pernah ada dan ya mereka menambahkan kendaraan tersebut kalau di rework itu sebelumnya udah ada tapi lebih di optimisasi lagi jadi lebih diperbaiki lagi lah dan ini ada Suzuki R3 GL tipe GL dan tipe GX tahun 2019 dan disitu juga ada tercantum ya nama si pembuat 3D modelnya kendaraan ini Oke kita next Oh ini oh ini masih ada RX8 tahun 2010 Yang buat sky active Dari Terus ini ada Eh itu tadi channel GG <laughs> Dan ini ada Toyota Land Cruiser Brado Sebentar-sebentar Cek-cek Oke okay, Aman <laughs> Suaranya takut gak masuk Oke, ini Toyota Land Cruiser Prado tahun 2010 dan ini sepertinya ini baru ya saya sebelumnya belum pernah lihat atau di reward Oh ini penampakan dari Toyota Gijang LGX tadi ini belum ada banyak body tapi it's nice ya? detail juga ya ini bener Toyota Gijang kapsul. Uh, tipe GX LG tipe LGX itu kalau nggak salah di bawahnya tipe Uh, ini kristal ini tahun 2000-2004 kita next ada Audi A6 yang tipe sedan dan tipe event tipe oven itu seperti uh, station wagon ya, atau tipe estate gitu. kalau di Audi namanya event avan bacanya gimana sih tahun 2013 Oke, kita next Nah, reward. Oh, kalau di rework ada tulisannya reworked ternyata. Rework. Rework itu ya sebelumnya udah ada tapi lebih diperbarui lagi, lebih diper bagus lagi. Toyota Fortuner CRD tahun 2020. Next ada Mercedes Benz S300 tahun 1994. Ada juga BMW 730 LI tahun 2020 ada Lexus LS500 tahun 2019 terus ada ini apa nih Toyota Kijang Innova Venturer kah Oke, ini uh, bodinya dari Toyota Kijang Innova Venturer dan ini Volkswagen ya sepertinya iya bukan sepertinya ya, memang ini Volkswagen karena ada logonya disitu <laughs> Volkswagen Oke, kita Oh ya bener ini adalah Toyota Kijang Innova Venturer tahun 2017 dan sampai tahun 2019 seperti ini penampakannya. Oke, ini detail-detailnya ya. Oh ya, benar ini Volkswagen T2 21 window. Oh, versi yang jendelanya 21 sepertinya ini. Tahun 1967. Oh, iya ada Toyota CSR. Hybrid single tone. Oh, yang single tone. Ada ada yang dual tone ya. kalau di versi Life-nya ini tahun 2017 dan tahun 2019. Oke, okay, mungkin teman-teman tanya ini kenapa tangan saya gini. Ini karena saya takut nggak kedengaran gitu loh. Ini suaranya, ini ada kipas di sebelah sini soalnya. <laughs> Oke, okay, lanjut. Oke, okay, ini uh, detail dari Toyota CRTR Mercedes-Benz G63 tahun 2020 sampai 2021. Oke, okay. ini Toyota Hilux kah? Maybe Mercedes-Benz GLC tahun 2016 ini ada mm, seperti Rover atau Rover Toyota Fortuner VRZ tahun 2020 ada Range Rover Velar. lar lu pernah denger ranger tahun 2020 Toyota Corolla Cross tahun 2020 Audi RS5 tahun 2018 Porsche Cayman GT4 tahun 2019 Ferrari California tahun 2010 Isuzu D-Max tahun 2015 dan ada Mercedes-Benz W222 tahun 2016 ada BMW M2 2018 tahun 2018 McLaren M50s tahun 2014 uh, lama ngomong cap <laughs> Mitsubishi Triton tahun 2019 lalu ada Porsche Cayman tahun 2011 eh tahun 2011 Mazda CX30 tahun 2020. Ada Honda NSX. Wih, keren juga. Tahun 2015, Lamborghini Huracan tahun 2015. Terus ada ini Suzuki Jimny Sierra tahun 2019. Toyota Corolla. Ini Great Corolla 1.8 1800 cc sepertinya. Oh, ini apa nih? Antena ya dan ada NEX DCEX sembilan tahun 2021 ribu dua puluh satu sebentar ini diperbarui kah apanya yang baru nggak tahu data kicanginovasi tahun dua ribu dua belas nggak tahu ini apa yang ada apa yang diperbarui Terus ini ini sepertinya gedung baru ya. Jadi enggak hanya kendaraan. Jadi ada gedung baru juga di sini. Ini showroom sepertinya, bengkel, servis dan suku cadang. Oh iya, ada bengkel. Nah, ini kalau siang, ini kalau malam. Dealership. Hmm, ini mungkin akan menggantikan, nggak tahu ya. Ini menggantikan atau akan menambah lokasi baru. Untuk dealershipnya, nah, ini ada prestige dealership. Jadi kendaraan-kendaraan yang uh, lebih mewah ya, lebih tinggi uh, tingkatnya, itu ditaruh di sini. Prestige dealership, sepertinya. Seperti, ya, ini itu ada Century, ada itu ada kelihatan ada Tesla tuh di situ gambarnya. Nah ini terlihat Grand Max, ada yang tipe blind fan juga. Nah, ini dikasih livery ya. Liverinya itu uh, kurir jne nah, Bisa jadi kurir di sini taruh. Okay. Daihatsu Grand Max Box Fan, atau blind Fan tahun 2010. Nah, ini yang versi MPV-nya sama Daihatsu Grand Max juga. Ini tipe velgnya nya ya, velg Lang. Ada Nissan Livina yang terbaru. Ini apa nih? Oh, lampunya. Ini Toyota Velos yang dipakai zaman eh oh ya Toyota Avanza Veloz 1.5 tahun 2012 tahun 2015 sampai tahun 2018 ini ada Mas Debiante lampunya apa nih Unicona ya? sepertinya ini ada BMV 320i F30 tahun 2015 terus ini ada Tesla Model 3 tahun 2019 Hyundai kona electric tahun 2021 dan ini ada Volkswagen Skyroko sepertinya dan ini ada gedung baru yaitu mcdonald atau woody kartriff indonesia ini jadi versi tinjang ya? biar nggak kena cipta mungkin yaitu wajudis wajudis Volkswagen skyroco L tahun 2013 ini velgnya dan ini ada gedung baru sepertinya di Jakarta antar namanya The Peak Residences tersadar ada Hatchlux tipe X tahun 2011 Wanjir ada gedung DPR. <laughs> Wah, ini bakalan rusuh nih disini Ntar, sepertinya ya. Entar pada naik-naik nih, yakin nih. Ntar player-player nih pada naik tetangga nih. itu. Ada Hyundai Tucson 2017. Hyundai Staria Premium tahun 2021. Ada Kia Aseltos tahun 2020. Honda Civic hatchback RS tahun 2020. Toyota buat tarik online tahun 2020. Oh ini ada rumah sakit gedung baru namanya Kakara, Kara Kara Hospitals. Daihatsu Rocky tahun 2020 ini seperti ini Daihatsu Rocky dulu udah pernah ada ya kayaknya di Grand Trevin Indonesia ya. Mitsubishi Aras CR tahun 2020 ini tuton terus ini gedung baru lagi yaitu ANZ Studio ini mungkin seperti seperti enggak tahu bioskop atau apa ya ANZ Studio nah di Jandren Levina, tahun 2020 ini BMW i8 kalau nggak salah oh, ya, BMW i8 i tahun 2016 ada kantor pemadam kebakaran juga nantinya nah ini Starpen ini ini apa ya ini restoran kah enggak tahu Oke, ini ada Rocky tipeng stick and grill ini restoran ini juga restoran KFC di Jakarta nanti tempatnya terus ada tun tun what's this ini mall kah-mall namanya tun bisantiana tahun 2014 terus juga... ini apa? 3 oke gak mau udah habis kah? oh udah mentok oh udah habis ya udah habis udah sampai akhir oke okay, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini jadi mohon maaf kalau mungkin videonya ini terlalu cepet dan terlalu singkat <laughs> terlalu singkat apa? ini lumayan panjang sih ini kayaknya ya Nggak tahu ini berapa menit nih tadi nih ntar saya cek sebelum di-edit oh, 16 menitan. Ah. <laughs> oke okay. terima kasih buat yang telah menonton video ini gak air dan sampai jumpa di video yang berikutnya terima kasih telah menonton ah keyboard memang ya baru beli belum ada dua bulan nih udah nggak bisa dipakai ada aja masalahnya nih usb ini gara-gara usb ini nih coba kita colok nih kita colok no muncul ya usb device not recognized padahal lampunya nyala toh lampunya nyala pak lampunya nyala tapi nggak bisa nggak bisa dibuat ketik nggak hmm, bisa dibuat ketik nih oh, dasar masa beli keyboard baru anjir